warahmatullahi wabarakatuh barakatuh tepi gunung itu Dan saat aku bebas Semua Kau untuk banggakan, Cukup kembang kau dari rumah Maka, Iqbal. Jalan, hanya yang <Sing> pantas untuk hanya salah yang